Manchester United masih punya peluang untuk bisa finish di papan atas Liga Inggris. Asalkan Setan Merah bisa tetap tampil konsisten dan memperbaiki penyelesaian akhir. MU sendiri tampil buruk di awal-awal laga. Namun, skuad asuhan Erik Ten Hag perlahan menemukan irama permainan dan mampu bangkit. Red Devil kini berada di posisi kelima dengan 15 poin. Ex-pemain MU Paul Scholes yakin Manchester United masih berpeluang finish sebagai runner-up di akhir musim. Setan Merah saat ini baru membuat 13 gol dan masih punya selisih gol minus. Mereka perlu memperbaiki penyelesaian akhir. Ya, saya rasa mereka bisa mencapainya. Mereka punya skuad untuk melakukannya. Ungkap Paul Scholes kepada BT Sport dikutip Metro.